oke okay, teman-teman ini yang menggunakan stick di anak-anak kami uh, sticknya kalau bisa st kalau menggunakan stick stick yang solid seperti ini ya solid kuat ini uh, apa namanya biar apa biar kokoh uh, kalau stick yang seperti ini yang lebih tipis ini mudah patah cuma susahnya nyari stick yang seperti ini kalau di daerah kami sehingga kami menggunakan Triplek seperti itu, oke. Okay. Nah, posisinya yang benar seperti ini. Ya, kalau nanti di video terbalik, uh, bisa juga, cuma yang lebih kokoh, lebih solid seperti ini. Coba, Mas, dimainkan. Mas, oke, okay. oke. Okay, lagi, Mas, lagi, Mas. Ya, usahakan suntikannya. Kalau bisa seperti ini, lebih besar daripada uh, lengan-lengannya. Ya, lebih besar daripada lengan-lengannya dan udaranya ketika mengisi kalau bisa ini kan udaranya cuma setitik sebegini jadi maksimal kekuatannya oke teman-teman lanjut lagi mas ya seperti ini solid sekali yang seperti ini yang bagus oke terima kasih bagus ya ini dia anak kami ngebor sendiri bahkan me, apa menyilet-nyilet Ya apa membuat uh, trek sendiri seperti itu hati-hati mas ya ya hati-hati pokoknya nah ini nih yang banyak beredar seperti ini teman-teman uh, seperti ini sehingga uh, apa mudah patah ini kan cuma kalau tidak ada lagi ada apa-apa yang penting materi kompetensinya anak-anak dapat seperti itu nah uh, seperti itu anak-anak ya ini ngebor ngelubangi ya melubangi Oke ini memperhalus lubangnya seperti itu Oke semangat ya anak ya semangat ya ya, ya. Mas masih apa namanya Mas Soja. Mas Soja ini ya, teman, teman nah airnya itu bisa menggunakan berwarna seperti ini atau seperti yang tadi Uh, selangnya selangnya ini bisa diikat seperti ini karena ini selangnya kebesaran uh, diikat di lem ya oke okay, teman teman seperti itu jadi banyak teknik ya ini kira anak-anak sini coba mas dimainkan mas oke okay, terus ya yeah. yeah, ini seperti ini uh, yang 6 mm, 6 mm ini bisa digunakan untuk yang triplek agak tebal jadi ini cukup kuat, apalagi selangnya seperti ini uh, dan ya bukan karena ukuran selang sih, teman-teman, karena apa, uh, kesulitan dari fluidanya atau zat cairnya, seperti itu ini zat cairnya, udaranya sedikit sekali uh, sehingga ini insya Allah, kalau dipakai di robotnya robot dongkraknya ini akan jauh lebih kuat seperti itu ini 6 mili, kalau yang itu uh, berapa itu? 4 apa 3, itu, 3 mili kayaknya oke okay? <tuh> baik teman teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu sayyidina walaala Muhammad berjuga lagi dengan saya lam sadi di sini di kolom jaya teman teman uh, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu ta'ala kali ini di samping saya sudah ada beberapa komponen dari tipelek ini adalah materi pembuatan robot dongkrak atau mekanik robot dongkrak menggunakan prinsip hukum Pascal. Ini cocok diberikan sebagai materi robotika atau mengasah keterampilan anak-anak SD, MI, atau sederajat. Khususnya kelas 3 dan kelas 4. Seperti itu. Eh, apa saja komponennya? Mari kita lihat. Oh ya, hukum pascal itu bagaimana? Uh, silakan teman-teman searching sendiri di video ini untuk sementara uh, saya tidak menyampaikan apa itu hukum pascal detailnya seperti apa yang jelas kalau hukum pascal itu uh, intinya adalah fluida di dalam ruangan tertutup Artinya kita nanti menggunakan air dengan suntikan sebagai penghasil tenaganya seperti itu Oke okay, teman-teman, robot dongkraknya Teman-teman uh, bisa menggunakan Sebagai penggeraknya bisa menggunakan Stick es krim, cuma di sini kami Menggunakan triplek berukuran Kurang lebih 3 mili tebelnya Dan panjangnya ini kurang lebih 14 cm teman, -teman bisa memodifikasi menggunakan Stick es krim atau sebagainya Ya Kami tidak menggunakan stick es krim Karena mudah patah Ya Oke okay. Kami menggunakan di sini enam buah uh, stick atau kayu yang sudah kami lobangi tiga seperti ini satu dua tiga ukurannya bebas jadi ada enam, enam stick seperti ini satu, satu dua tiga empat lima enam dilubangi seperti ini dan dua stick atau plat seperti ini, dilubangi seperti ini. Oke, kurang lebih, teman-teman bisa melakukannya lebih rapi. Dan ini sebagai alasnya, nanti begini, kurang lebih. Dan ini sebagai tonggak atasnya atau alas atasnya. Oke, kemudian suntikannya ini kami tadi bor seperti ini dan pecah. Oke, mungkin nanti kami ikat. Suntikannya dan selangnya bisa menggunakan yang lebih besar daripada ini. Khususnya suntikannya ya, teman-teman. Kemudian di sini kami menggunakan mur baut sesuai dengan lubangnya. Lubangnya bisa lebih berbesar atau berkecil. Ini ada 8 mur baut. Caranya cukup gampang. Jika terlalu tinggi maka cukup menggunakan dua. 2x seperti ini dibuat 2x seperti ini kalau menggunakan tiga terlalu tinggi dan terlalu berat ini kan rencana menggunakan tiga tapi di praktek ini kami pakai dua saja Oke kita sambung langsung begini Oh ini ini yang kemarin lupa uh, belum dilebari yang ini gua pakai yang ini aja sudah dilebari 2x seperti ini X yang pertama kita setting, kita pasang, jangan terlalu kencang. Yang, eh, yang penting, ada modal lepas. Satunya juga seperti ini. Okay. Untuk anak kelas 2 atau kelas 3 SD itu memang tidak disarankan, apalagi kelas eh kelas maksud saya kelas 3 dan kelas 4. Apalagi kelas 2 dan kelas 1 SD atau FI itu tidak disarankan menggunakan solder seperti ini dulu. Jadi materi robotikanya dibuat yang tanpa menggunakan api atau panas atau benda-benda tajam. Sekalipun menggunakan benda tajam, itu harus dalam pengawasan orang dewasa. Oke teman-teman, cukup mudah kan ya? Seperti ini. Yang sebelah juga dipasang seperti ini. Jangan terlalu uh, keras atau terlalu kuat mengencangkannya. Yang penting tidak lepas. Atau di sini bisa dikasih karet pentil, teman-teman. Agar ini tidak kemana-mana, nanti kurang lebih seperti ini. Uh, nanti maksimal atau tidaknya ini naik turunnya tergantung nanti suntikannya. Ingat ya, yang sebelah ini dilubangi kecil, satu seperti ini, yang sebelah dibuat panjang. Teman-teman bisa melakukannya lebih baik daripada kami melakukannya. Oke, ini kurang lebar. Oke, dan untuk anak kecil, ini harus bersih, diamplas seperti itu. Oke. Okay. Ya. Kemudian ini bisa dikasih stempet atau stamp, uh, stamp pad atau template ya teman-teman apa nak mimi nak ya dah mimi dah atau teman, teman kasih sini ring kalau dirasa ya mimi dana kurang bagus ya kalau kurang bagus biasa kurang bagus ini bisa kasih ring agar tidak mudah lepas mimi apa nak sebentar teman, teman ya oke di sini bisa dikasih plat atau ring. Ini pakai stik es krim, Oke. Ini yang melakukan bisa dibantu oleh orang dewasa. Karena kalau anak-anak kayaknya susah ya melakukan ini. Oke, jangan terlalu kencang. Nah, kurang lebih nanti seperti ini, teman, -teman. Oke. Ini bisa dipindah ke sebelah sini, sebelah sini ya. Oh, usah. Yang ini bisa dipindah ini agar uh, lebih seimbang. Kemudian yang sebelah ini eh, bisa dipindah ke sini ya, atau diselang-seling bisa cuma mungkin begini saja sudah ya, ini. atau yang ini dipindah ke sebelah sini agar lebih ini ya lebih seimbang saja teman-teman Ingat teman, teman bisa menggunakan oli atau stampet, template atau stampet di sebelah sini agar lebih licin. Ya seperti ini teman teman, bagian atasnya seperti ini. Oke, bisa seperti ini atau seperti ini. Balik pemasangannya, ya. Oke, bisa begini atau bisa begini. Yang penting, ini bergerak dengan leluasa. Oke, okay. okay. ini mungkin nanti akan agak macet-macet karena belum dikasih pelumas. Oke, okay. nah, ini nanti seperti ini ya kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman ya. ya robot dongkrak kemudian yang bawah bisa dilem pakai lem tembak atau eh, disolasi pakai solasi double tip setelah okay. saya double tip begini Agar tidak keluar dari tracknya Seperti ini Oke teman-teman Sekarang bisa ditempelkan Mau sebelah manapun Yang ada di bawah Bisa ini atau ini Ditempel begini Ini yang bawah Sudah saya uh, Kasih Lubang sebetulnya oke ini bisa dilem tembak ya kita coba dulu uh, ini sebelah sini walaupun ini uh, berapa koyak teman-teman Masukkan ke sebelah sini. Bismillah. Walaupun agak sulit. Dan ini agak goyah pilih aja nanti di lem ini ini sebagian statisnya diputar aja kayak ini ke obeng sabar belan belan oke teman teman seperti itu, setelah ini kita ikat yang bagian sini. Yang ini tinggal di skrup aja, Eh gak skrup sih di baut ya, dipasang mur apa baut ya, lupa terus saya ini. Ya. Intinya penguncinya ya. Oke, yang ini diikat ke Morbautnya Diikat menyilang Seperti ini Ya Agak susah ya Oke ya. Oke, okay, biar tidak keluar. Yang ini dibuka dulu. Oke, okay, teman, teman. Setelah itu lem bagian sini. Biar lebih kokoh. Ya. Tidak menggunakan paku karena platnya juga tipis. Selain itu, uh, ini untuk anak kecil takut ketusuk-tusuk kalau ada pakunya ya sambil nunggu keringnya ini dibalik ini ditegakkan diluruskan yang sebelah atas di lem juga ini sambil ditekan-tekan selesai. Udah udah suntikannya kuat ya. agak kelihatan yang atas ya, ya seperti ini Nanti masih goyang-goyang teman-teman Bisa Mengencangkannya lagi Atau menguatkannya lagi Atau membuat selang-seling Lengan-lengannya ini Ini hanya pakai dua ya, saya ya. Dua lengan Biar tidak terlalu tinggi Ini dikencangkan Yang ini dikencangkan lagi dipepetkan, biar licin kasih oli atau stempet. Kamera nah, saya mundurkan biar kelihatan semua. sepertinya sudah mulai mengering lemnya kita cabut dulu oke, saya cabut dulu teman -teman. oke ini sudah saya kasih air dan kita tancapkan dalam posisi seperti ini kalau ini kesini kedorong, ini mundur coba aja nggak bisa udaranya sedikit sekali iya bekerja dengan baik ya cuma pas nariknya lagi ya oke okay. Ini suntikannya kurang Ini teman-teman Kurang Apa namanya Kurang besar Dan ini kurang licin Oke okay. Ya Kalau kita kasih ini Mobil Kurang lebih seperti ini Ini masih perlu banyak perbaikan Karena di disini kurang licin Ya Oke kita mundurkan lagi Oke Dan suntikannya kurang besar Siap Nah ini masih banyak udara juga Oke Kurang lebih seperti ini teman-teman Ya, Kalau bisa ini Nempel ke sini ya seperti itu Ini suntikannya kurang besar atau uh, apa uh, pelatnya terlalu besar, terlalu ini terlalu berat seperti itu. Oke, okay. kita dorong, coba lagi dorong. Ya terlalu berat ya, beban terlalu berat. Oke, seperti ini. Ya, untuk ngangkatnya kurang kuat karena beban terlalu berat. Oke, teman-teman. Seperti inilah jadinya kurang lebih. Bagus ya. Oke. Demikian robot dokra untuk pembelajaran di rumah. Kami akhiri. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dunia akhirat buat teman-teman kami. Khiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.